Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel saya dapur Novi. Hari ini saya akan memasak koseng tempe. Apa saja bahannya yaitu empat potong tempe yang sudah kita iris, iris kecil ya. Air asam secukupnya, bumbu halus. Bumbu halus ini terdiri dari empat siung bawang putih, empat siung bawang merah, dan enam buah cabai rawit yang kita tumbuk halus kemudian ada gula 1 sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh dan garam 1 sendok teh Oke kita lanjut kita lanjut ya sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe like comment and share ya kita lanjut akan menggoreng kita lanjut menggoreng tempenya ya Bunda tempenya kita goreng sampai dia garing setelah tempenya warna cokelat coklatan itu menandakan bahwa tempenya sudah matang ya kita angkat dulu tempenya kompornya ya. cara jadi tempenya udah garing ya kita setelah kita goreng garing kita oke. Oke, Bunda, kita akan lanjut ke proses saus tempenya ya setelah minyaknya panas kita masukkan bumbu halus setelah bumbunya air harum kita tambahkan secukupnya air asam lanjut kita tambahkan gula pasir ya sedikit karena anak-anak gak suka sedih jadi aku tambahin kecap петлю lalu kita tambahkan lalu kita tambahkan bumbu ya penyedap rasa, garam Setelah bumbu agak mengental, kita masukkan tempenya ya. Lalu kita aduk sampai rata. Kita tambahkan sedikit gula pasir ya, Bunda, agar tempenya garing. Oke. Oke, tempe oseng tempenya sudah garing dan sudah masak. Kita matikan kompornya dan kita sajikan ya ya tempe, oseng tempe kita sudah matang ya bunda semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah kita jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum